Rafael Leao masih berusia 23 tahun. Winger AC Milan ini rumornya diperebutkan Chelsea dan Manchester United. Musim lalu, pemain asal Portugal itu mencetak 11 gol dan 10 asis dari 34 pertandingan di Liga Italia. Serta, Leao membawa Rossoneri meraih gelar juara Scudetto. Musim ini dari 9 laga di Liga Italia. 4 gol dan 5 asis sudah dikemasnya. Chelsea dan Red Devil adalah dua klub Premier League yang sudah mengantre sejak musim panas kemarin. Kedua klub itu meminati Rafael Leao, karena keduanya masih butuh amunisi di lini serang. Rumornya, musim panas tahun 2023 AC Milan dikabarkan siap menjualnya. Soal harga, AC Milan akan buka harga dari 60 juta euro atau setara 912 miliar rupiah.